Pamanat, An Pawi orang tua, pengunjung, pemimpin ke Alhamdulillah, uh, seharusnya itu sudah di ya, acara uh, berhasil. Upami, 100%, maka Kenny minta menuju ke 189, 189, Tuntuk, suntak, senghor, suntak, senghor. Parentan, tunjuk korek, itu bawa ia copot, ekos biasa, panggung di e, Dimana orang HT ke nerenuju ayah di nakasayan, panggitan ke sae. Mudah-mudahan Kegiatan-kegiatan salajengna kurang sadayana, masih kene di paparinen, para Gusti Allah Subhanahu wa mm.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 Hamdan Naimin Hamda Mazida An Wa Wa An asalih angkara bahu adzillani berahmati kafi ibadik asalih, akhirati hasanata alamin al